Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel The Director Bedil uh, di sini saya mau kasih sharing uh, tentang beli teleskop second atau yang bekas uh, uh, sekedar pengalaman aja ya yang malu saya juga belum tahu banyak tentang teleskop tapi ya sedikit ininya ya. <tuh> Bisa untuk dibagikan kepada kawan-kawan Jadi, eh, ceritanya kemarin Kan di video sebelumnya juga eh, Saya bikin video menggunakan visir Jadi, masih pakai visir Belum punya teleskop Nah, sekarang Alhamdulillah Sedikit-sedikit eh, nabung Jadi, eh, kebeli di teleskop Walaupun second Tapi ya, masih lumayan second second juga ya lumayan banget lah bagus banget kualitasnya masih bagus ini terus merek BSA3 sampai sembilan kali empat uh, jadi pembesarannya itu dari uh, ya dari tiga pembesaran sampai sembilan kali pembesaran nah, kalau untuk empat puluh empat itu uh, besar lensa depan yang berkurung Kemarin pertama kali saya cek keadaannya, jadi yang pertama lampu ini, apa namanya, buat berburu malam ya, lampu si apa tuh, turut apa, yang silang itu tuh, ini kemarin apa mati dia, Habis baterainya pas dicek juga ya cuman tinggal ganti baterai doang hmm. e, cara bukanya cuman itu tinggal ditekan ininya terus ininya dibuka pakai obeng bengpeng terus eh, jangan lupa cek juga ini apakah masih pada bagus atau ada kerusakan ini perlu banget dicek. Udah. Sini sama tolong. Ke mana? Enggak lupa tunjuk. Tuh tuh tuh lagi tu, tu, tu, tu. ketik. Kecenya, Dok. Oh. Antrian Iola. Boy kunci data. Oh. Oh. Ada ponakan punya motor katanya. Oh ya ini harus karena masih normal, bagus Kelindir-kelindir Bisa Bisa tarikannya Yang kemarin kan eh... Pas ketemu beli, ini batu, batu baterainya Udah lemah, jadi harus diganti Terus yang kedua Nah, sini nah ini bagian paralak saya juga nggak tahu ini Aduh, kok pas di zoom nih ya di zoom sini, ini kita pelintir zoomnya kok pas dibesarin gitu di zoomnya ngeblur nah, apa ya nah, saya tanya-tanya ke senior lain katanya di bagian paralak di parlo itu pas di pas saya cek uh, parlo nih bukan lensa depan atau klien-kiriin ke depan atau ke belakangnya nah alhamdulillah ternyata masih bagus buat ininya ini udah dari e, orangnya ya dari orangnya katanya bikin dari pipa petisi kalau beli juga ada katanya namanya itu apa ya lupa saya namanya Tau. tapi ada di teponnya juga belinya Ya, aja namanya sambungan depan teleskop. Pasti ada. Nah, terus selin teleskop. Ini punya peredam juga. Baru ini peredamnya masih baru, Barcelona. Selinjer. Nah, jadi saya saranin kalau mau beli peredam. Itu lebih baik dibawa langsung ke tokonya, guys. Sebab eh, saya pernah pakai peredam punya temen, dipasang kalau gas enter. Padahal baru itu peredamnya, jadi saya saranin lebih baik dibawa ke toko. Kalau bisa, toko teman sendiri gitu kan, supaya eh, bisa langsung dicek di sana. Sama senapannya, bawa ke sana, sama senapannya dicek. Hmm biar center antara perdam sama laras kalau beli perdam itu kebanyakan yang gagal gagal di ini, derat perdamnya jadi kalau emang pengen yang lebih puas beli perdamnya itu langsung ke toko gitu aja kalau emang mau bikin dari pipa PVC juga bisa Bisa oh, berpikir biar center, mungkin banyak di video YouTube, youtuber-youtuber uh, yang lain bisa kawan-kawan cari buat terdam Kalau emang pengen ngirit budget, oh, ya untuk BSA ini sendiri, uh, kerjanya lumayan. Kemarin saya... Pakai buat berburu ini sekali mantap banget Jadi uh, Untuk Beratnya sendiri Ternyata pakai teleskop itu lumayan berat uh, Udah mah beratnya Tambah teleskop ini juga Berat banget Tambah berat aja Tambah ramai bagian depan uh. jadi untuk saat ini saya masih uh, ibaratnya masih nyeimbangin atau masih perkenalan sama senapan nah untuk video-video berburu ke depan menggunakan jawar ini nanti akan saya buat juga kalau kemarin kenapa saya banyak enggak upload karena ya ini belum punya teleskop terus kan saya enggak punya kamera men jadi itu permasalahannya nah insyaallah untuk ke depan saya akan sering-sering upload ya untuk ini berburu jadi ya, semoga aja menjadi hiburan bagi kawan-kawan nah oke mungkin itu aja kita ulas kembali ya penjelasan tadi jadi kalau mau beli yang second itu pertama cek bagian lensa dulu lensa depan belakang gimana ya gimana masih bagus atau udah burung atau gimana sekiranya eh, masih bisa dibersihin ya ambil kalau sekiranya nggak bisa dibersihin ya janganlah lebih baik cari lagi terus eh, cek di zoomnya masih normal enggak Terus eh, ini juga nih Ini yang paling penting Kadang-kadang ada yang suka Udah diganjel gitu kan Ada yang suka udah rusak Ada yang udah dilem Ini perlu dicek Buka dulu Terus yang terakhir sama lampu ini e, Lampu Malam Oke mungkin eh, udah Itu aja kali ya Video dari saya Kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu